Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta selar love Lovers dimanapun Anda berada Selamat siang, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Dival TV Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik dan pastinya vitamin bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky bila.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 Menemani santai siang kalian saat ini, Bang imin akan menyuguhkan kabar spesial bahagia dari idola kesayangan kita mengawali perjumpaan di siang hari ini. Pastinya ada kabar spesial yang sangat membahagiakan. Kali ini infonya datang dari Shopee, persahabat. Alhamdulillah, idola kesayangan akan satu paket tampil bareng di acara Shopee. Yang akan disiarkan secara langsung bersahabat ya di channel Youtube Sofi Indonesia Dan pastinya mereka berdua Lesti dan Bilar akan memberikan kejutan spesial untuk kita semuanya Dicatat tanggalnya bersahabat ya tanggal 9 September Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat live Dan tentunya ditayangkan di hari Jumat bersahabat ya Jangan sampai lupa dicatat jadwalnya ini kejutan spesial bahagia untuk kita semuanya Kita lihat di kolom komentar juga banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Dari akun Rina Anuskor F27 mengatakan Alhamdulillah udah min malah ikut komen segala demi idola tersayang Tuh Masya Allah banget ya Ada juga tanggapan dari Sophia Alfas mengatakan Hore ada leslar Bahagia sekali ya untuk kita semuanya Kejutan demi kejutan akan diberikan Oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar Kali ini langsung dari acara Sofi Yang akan tayang tanggal 9 September Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Hari Jumat Jangan sampai lupa Kita akan mendapatkan kejutan spesial Dari idola kita Kemudian disimak juga bersama Di unggahan IGS nya Dede Prawira kemarin sore nih persahabat Ada sebuah DM yang masuk menanyakan Rizky Febian bukan Rizky Bilar nih persahabat Ini salah alamat nih sampai Bang Depra pun bingung nih persahabat ya Kita lihat DM pesannya Selama sore mau tanya untuk red performance-nya Rizky Febian berapa ya? Tuh, itu pertanyaannya dan langsung dijawab oleh persahabat ya oleh Bang Depra. Maaf ini bukan kontaknya Rizky Febian tapi Rizky Billar. Aduh ini bikin ngakak juga nih persahabat ya salah alamat. Dikira Rizky Febian ya Papa Billar. Allah Mudah-mudahan idola kesayangan kita Performancenya juga semakin naik dan semoga semakin banyak dukungan dan support yang diberikan. Untuk berikutnya persahabat kita lihat juga diunggah igensnya Benny Mauliana Sofian. uaknya Abang El. Mengunggah sebuah postingan di persahabatia ya hasil pertandingan antara MU dan Liverpool. Untuk hasil akhir persahabatia ya full time MU tim kesayangan Wak Benny Mulyana Sovian dan Bunda Lesti unggul 2-1 atas Liverpool. Dan ada sebuah kalimat yang diposting oleh Wak Benny Mulyana Sovian. Di situ dikatakan punten Rizky Bilar. Wow, nama Rizky Bilar di juga tuh sama abeni ya, Masya Allah. Mengucapkan punten katanya. Aduh, Masya Allah, ya? Opa Bilar yang sabar aja, mudah-mudahan next. Tim kesayangannya bisa menang lawan MU. Amin, doakan yang terbaik. Kemudian juga, persahabat, kita lihat diunggah nih, guysnya Lestari.Lessal Lovers 2. Kali ini mengunggah sebuah kalimat panjang. Memang bayang sekali ini persahabat, ya. Beda pemikiran dari fanbase satu dan fanbase lain Jadi banyak sekali yang membanding-bandingkan Lesti dan Bilario Sama-sama kita sebagai fans sejati Jangan sampai terprovokasi Kita sebagai fans yang baik mudah-mudahan semakin merangkul Sama-sama kita saling support Kita simak dulu untuk kalimat caption Yang tentunya di posting Ini panjang banget di persabat ya kalimatnya Leslar, Lesti, dan Bilar suami istri, suaminya udah repost postingan LLI, apa bedanya sama aja, bilang beda, apanya yang beda, dan Lesti juga ada ngucapin di video di posting sama LLI, di feednya yang penting itu ucapan lisan di video lebih bahagia dibanding repost postingan di story Ya udah, lain karena dari sekian fans, best, level lovers yang banyak Beda-beda pemikirannya Punya pemikiran masing-masing Beda kepala, beda isinya Tapi untuk diri pribadi Tetap sama tujuanku Akan selalu support Lestler Tanpa harus banding-bandingkan Antara Lesti dan Bilar Karena Lesti dan Bilar udah menjadi suami istri Jadi gak harus dibanding-bandingkan Lesti berat sebelah lain bilar berat sebelah buat diri sendiri lesi sama bilar sama aja husband and wife not different love keduanya without regret tulus dari hati mencintai Leslar namun di luar sana banyak sekali yang beda pemikiran ya persahabat ya hanya hal gara-gara tidak memposting di story Idola kesayangan kita dibanding-bandingkan Persahabat, ya Yuk, sebagai fans yang baik Sebagai Les Lovers yang sejati Kita harus saling merangkul Kita tidak Membanding-bandingkan Jangan pernah membanding-bandingkan Les dan Bilar Mereka sudah menjadi satu Harusnya kita kompak, harusnya kita solid Yuk kita sama-sama dukung yang terbaik terutama untuk karya-karya dari Lesti dan Bila Sama-sama kita selalu mendoakan, mensupport, dan mendukung Kemudian persahabat disimak juga di outfitnya Abang L ya Kali ini outfit yang dipakai itu merek Fendi Harganya bukan kaleng-kaleng nih persahabat ya Untuk Fendi, baju dibanderol seharga Rp2.605.461 Rupiah untuk celana, wow ini sih luar biasa bersabatnya lebih mahal daripada baju. Dibanderol Rp rupiah. harga yang sangat fantastis. Masya Allah berkah terus dan barokah terus ya untuk... Rezeki idola kita dan semoga rezekinya bisa nular ke kita semuanya. Amin. Kita masih menunggu cidokan terbaru. Hingga kabar baik berikutnya, jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar menarik dan kabar bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.